Sterling Haaland secara resmi telah sepakat gabung Manchester City dengan biaya transfer senilai 63 juta pound sterling. Dilansir dari Fabrizio Romano dan situs Manchester City sendiri, transfer Haaland sudah deal dan akan diumumkan pada 1 Juli 2022. Ia akan dikontrak 5 tahun dan digaji sekitar 375 ribu pound sterling per minggu. Alan juga baru saja menyelesaikan tes medis di Belgia dan bersiap memberi salam perpisahan kepada pemain dan fans Borussia Dortmund minggu ini. Setelah transport ini rampung, City akan fokus untuk mencari gelandang bertahan untuk pengganti Fernandinho. Seperti yang diketahui, Fernandinho akan meninggalkan City di akhir musim. Sejumlah nama masuk dalam list pembelian City, seperti Frankie De Jong, Mateus Nunes, dan Enzo Fernandes. Sebelumnya beberapa media mengatakan kalau Paul Pogba akan berlabuh di City. Namun Pogba sendiri bersikeras bahwa ia tidak berminat untuk pergi ke City. Setelah klub resmi memperpanjang kontraknya di Liverpool hingga 2026, pelatih Manchester City, Joseph Guardiola juga tidak mau ketinggalan. Dilansir The Sun, ia dikabarkan sudah setuju untuk bertahan di Etihad Stadium hingga 2025. Ditambah ada opsi untuk bertahan lebih lama lagi. Sebelumnya kontrak Guardiola akan berakhir di tahun 2023. Meskipun Guardiola belum membuat pernyataan resmi terkait perpanjangan kontraknya, Desan mengatakan kalau ia akan membuat pernyataan resmi dalam sebulan ke depan. Saat ini Guardiola dan City masih fokus dengan sisa pertandingan yang ada. Keputusan Erwin Haaland yang sudah resmi memilih City juga memiliki andil dalam keputusan Guardiola. Pasalnya Guardiola sangat menginginkan striker asal Norwegia tersebut. Jelang musim berakhir, City harus kehilangan Kyle Walker, John Stones, dan Ruben Dias hingga akhir musim. Nathan pun masih diragukan untuk tampil di sisa laga. City pun harus mengandalkan Fernandinho dan Aymeric Laporte sebagai back tengah di sisa 3 pertandingan. Sisa 3 pertandingan di Premier League juga tidak mudah bagi City. Mereka akan menghadapi Wolves, West Ham, dan Aston Villa. Tentunya kami berharap City memenangkan seluruh pertandingan demi mempertahankan gelar Premier League.